Halo, welcome to my youtube channel Tisha Hermawan So teman-teman, kali ini di video ini Aku akan memperkenalkan diri Buat teman-teman yang mungkin sering nonton video aku tapi belum kenal siapa aku Makanya ini waktunya untuk aku memperkenalkan diri supaya kalian bisa ngerasa lebih kenal sama aku Jadi nama aku Disha Hermawan umurku 34 tahun Aku asal dari Surabaya tapi saat ini domisili di Jogja karena aku sedang Ikut suami aku yang ditugaskan di sini, dan sorry banget kalau misalnya selama aku bikin video, kadang itu ada suara motor, kayak sekarang nih ada suara mobil, atau ada suara bising, ada suara anak aku karena kebetulan tempat tinggal aku ini benar-benar di deket jalan raya bener-bener itu tuh jalan utama banget gitu kan jadi mobil sama motor itu pada lewat kadang kan kita nggak bisa ngontrolnya ya terus ada suara pesawat juga karena yang mengaku ngontennya itu deket sama jendela dan aku selalu buka jendela biar ada cahaya masuk dan kalau misalnya suara anak kecil yaitu harap dipaklumin karena itu anak-anak aku jadi aku punya dua anak yang satu umur e, hampir 3 tahun yang satu lagi umur satu setengah tahun dan duanya tuh memang lagi aktif-aktifnya jadi aku minta maaf banget kalau misalnya e, kadang masih ada suara berisik gitu soalnya kadang juga kalau saya udah diedit pun gitu kan diedit itu bener-bener Nggak bisa di reduce noise itu susah banget guys Apalagi kalau suara anak aku yang lagi ketawa Atau suara anak aku yang lagi teriak-teriak gitu kan Itu susah untuk dihapus uh, gitu Jadi aku mau cerita uh, Sebelumnya itu aku uh, sudah pernah membuat Konten beauty di channel ini Dari tahun 2018 tapi kemudian eh, di tahun 2019 itu aku menikah dan aku hamil. Nah, aku vakum, nggak aku terusin konten YouTube-nya. Jadi, konten YouTube-nya itu bener-bener eh, nggak ada konten sama sekali gitu. Tapi dalam hati, tuh aku berniat bahwa aku harus meneruskan konten ini nanti setelah anak pertama lahir. Ternyata, waktu anak pertama lahir, aku tuh kaget sebagai seorang ibu baru gitu kan benar bener yang baru pertama kali pegang bayi sendiri dan aku tuh jauh dari orang tua karena orang tua aku ada di Surabaya gitu kan dan waktu itu lagi covid covid tahun 2020 tuh awal-awal pandemi gak bisa dateng untuk nengokin aku sedangkan aku lahiran dan aku harus pegang anakku sendiri akhirnya aku sibuk dan channel ini gak e, keurus Gitu, vakum deh. Akhirnya, nah, aku niatin lagi nanti. Kalau misalnya anak aku udah mulai agak gede dan bisa dilepas, mungkin aku akan bikin channel lagi. Eh, bi maksudnya bikin konten lagi gitu. Waktu anak aku umur 10 bulan, ternyata aku hamil lagi. Anak yang kedua. Ya udah makin gak keurus lagi Karena pada saat aku hamil anak yang kedua itu Dokter kandungannya tuh menyarankan aku untuk bed rest total Gak boleh turun dari tempat tidur Karena pada saat itu air ketuban aku kurang Karena aku kecapean gitu Jadi bener-bener uh agak takut dan stres gitu kan Jadi aku gak bisa ngurusin konten Youtube lagi Dan aku juga Nggak bisa ngurusin anak aku ya waktu itu masih 10-11 bulan gitu Akhirnya ada untung waktu itu ada yang bantuin eh, Pegangin anak aku yang pertama ketika aku harus bed rest total Tapi alhamdulillah eh, akhirnya aku bed rest itu cuma selama satu bulan Dan kondisinya akhirnya membaik Uh, air ketuban aku banyak lagi gitu kan dan dokter um, agak sedikit ngelonggarin aku gitu kan untuk berkegiatan. Nah pada saat aku hamil anak kedua itu kalau nggak salah aku ada video aku buat video uh, get ready get ready with me juga uh, ada anak aku yang pertama juga itu aku lagi hamil gede hamil tujuh bulan apa hamil 8 bulan gitu. Nah udah mulai tuh aku mau melanjutkan nih mulai untuk sedikit-sedikit uh, atau pelan-pelan lanjutin konten youtube lagi tapi terus aku sibuk lahiran karena aku lahirannya sesar kan anak yang pertama sesar anak yang kedua sesar nah jadinya udah gak keurus lagi nah setelah uh, anak kedua lahir ternyata aku sibuk banget juga ngurusin dia karena Udah double nih yang diurusin kan Harus ngurusin yang bayi Juga ngurusin kakaknya juga gitu Jadi makin gak keurusan lagi Akhirnya aku vakum uh, Sampai anak aku Umur uh, 6-7 bulan Anak kedua umur 6-7 bulan Aku mulai lagi untuk konten Tapi aku gak konten Youtube gitu Aku ngontennya di platform lain Instagram, TikTok seperti itu Terus Suami aku bilang, kenapa kamu gak terusin aja YouTube-nya, gitu kan? Kamu udah ada <laughs> Udah ada base-nya gitu kan? Oh iya juga ya e, Tapi kapan ya ini soalnya anak-anak aku lagi gak bisa dilepas dan pada saat itu ternyata suami aku e, Dipindahin ke Jogja jadi sibuklah aku pindahan dan aku harus beradaptasi lagi di sini dan akhirnya setelah anak aku umur satu tahun lebih, yang satunya juga udah mau tiga tahun, yang si kakak dan uh, udah mulai. Mereka udah mulai bisa main sendiri, gitu kan? Udah bisa ditinggal, nggak terlalu aku uh, pegang terus gitu ya. Udah aku mulai coba untuk konsisten lagi bikin konten di channel YouTube ini. Jadi, kalau biasanya atau base-nya dulu, aku selalu post atau bikin konten tentang beauty nah kali ini aku akan mengembangkan channel youtube aku ini, mungkin aku akan membuat konten tentang parenting tips, jadi apabila aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari expert tentang parenting tips akan aku bagikan buat para momis, teman-teman yang momis yang punya anak, nah buat teman-teman yang mungkin belum punya anak atau belum menikah ya nanti siapa tahu bermanfaat ketika sudah punya anak Amin Aku juga karena aku ini suka banget kulineran gitu kan Aku sama suami sama anak-anak tuh suka nyobain kuliner gitu Jadi mungkin nanti akan aku bikin sebagai konten juga Untuk menghibur teman-teman semuanya yang suka kuliner juga dan mungkin nih aku juga akan uh, bikin konten tentang daily vlog saat ini tuh untuk konten daily vlog aku tuh masih belum siap karena anak aku kalau pagi itu memang super riwah banget gitu kan aku harus mandiin karena memang lagi gak ada yang bantuin jadinya aku harus ngurusin mereka aku sama suami aku harus ngurusin mereka Mas harus bikin sarapan aku harus mandiin mereka jadi Uh, masih sibuk gitu Jadi mungkin nanti kalau misalnya Sudah ada yang megangin anak aku Anak-anak aku Aku akan bikin daily vlog Dan semua itu gak akan terwujud Tanpa support dari teman-teman semuanya Makanya aku bener-bener perlu support Dari teman-teman semuanya Untuk uh, kasih aku kritik Dan saran Terus komen, share, like, dan juga subscribe Supaya aku lebih semangat lagi untuk membangun Youtube channel aku ini Oke, okay, segini dulu video perkenalan dari aku Semoga uh, kalian semakin kenal sama aku Dan semoga video-video yang sudah aku buat selama ini itu bermanfaat buat kalian See you next video, thanks for watching, bye-bye Good morning light. Good morning sun. How are your skies above?